khotbah di Bukit Membawa Damai Matius 5 ayat 9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah Masmur 34 ayat 12-15 Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu Siapakah orang yang menyukai hidup yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu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 Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik tidak memihak, dan tidak munafik.